Fondasi seperti itu tidak terduga bahkan di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tanah barat laut dari Ice Spirit Continent, paku-paku es menutupi gunung es menjulang yang agak menyeramkan yang naik dengan tajam dari tanah. Gunung itu ditutupi lapisan es tebal, dan sepertinya memancarkan cahaya biru es. Di bawah sinar matahari, itu memantulkan cahaya dingin dan kesepian. Sosok berjubah hitam saat ini berdiri di puncak es dengan tangan di belakang. Dia mengangkat kepalanya sedikit, mengungkapkan pisau seperti sisi wajahnya. Dari sudut ini, dia tampak sangat bertekad. Dia memiliki sepasang mata hitam yang sedalam malam. Perasaan kuno berputar di kedalaman mata ini, seolah-olah mereka telah mengalami reinkarnasi itu sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan mengintip kekejauhan, di mana ruang terdistorsi dengan keras. Pintu es Titanic samar-samar terlihat. Sementara aura luar biasa yang berasal dari zaman kuno perlahan-lahan menyebar. Ini adalah gerbang spasial yang mengarah ke tanah leluhur suku Ice Spirit. Berdesir, sementara dia mengamati gerbang es raksasa, suara langkah kaki yang samar tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia berbalik, dan melihat keempat sosok yang muncul, ketika senyum muncul di wajahnya yang tegas. Bagaimana itu, keempat yang muncul terdiri dari dua pria dan dua wanita wanita muda yang memimpin mereka lebih adil daripada salju dan mengenakan pakaian putih. Kecantikannya dapat menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa, dan sikapnya yang menyendiri itu mirip dengan teratai salju, yang menyebabkan orang lain merasa rendah diri jika dibandingkan. Di sisi wanita berpakaian putih itu ada gadis dengan gaun hitam. Penampilannya menarik, tetapi tatapan yang bermartabat dan keras muncul di matanya yang indah. Namun, Ketika gadis ini menatap pria di depan mereka, senyum manis dan lembut segera muncul di wajahnya yang cantik. Dia menyeringai ketika dia menerkam dan dengan erat meraih lengan bajunya. Kakak Lindong, kami memastikan untuk menanyakannya dengan jelas. Memang ada tablet Ice Spirit dalam suku Ice Spirit. Ini adalah harta tertinggi suku. Dan dikatakan bahwa siapapun yang memiliki garis keturunan Royal Ice Ice akan meninggalkan roh Ice di dalamnya saat lahir. Aku percaya bahwa fragmen jiwa Huan-Huan pasti ada di dalamnya. Petik 2. Benarkah? Setelah mendengar berita ini, senyum terbebas dari beban besar muncul di wajah orang yang ditentukan di depan mata mereka, yang telah menjadi stabil seperti gunung bahkan selama pengalaman mendebarkan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tablet Ice Spirit adalah harta paling utama dari suku Ice Spirit. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang luar mendekat. Kata lebih lembut daripada keindahan salju putih, pria yang dipanggil Lindung mengerutkan kening saat dia menjawab, Kamu sudah berbicara dengan mereka. Kami sudah bicara, sisi sukuai spirit mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk bernegosiasi. Mereka bersikeras agar kita segera pergi. Orang yang berbicara kali ini adalah pemuda langsing yang tampan. Penampilan seperti itu akan menyebabkan rasa iri meningkat bahkan di hati banyak wanita. Namun. Wajah bocah lelaki itu sedingin es, dan memancarkan aura ketidak tertarikan yang ekstrim. Sepertinya alam bela diri kita sedang dipandang rendah oleh orang lain. Dia samar-samar menyeringai ketika niat membunuh dingin terungkap dalam murid-murid bunga persik yang sedikit menyempit. Kakak, kenapa tidak kita langsung saja melakukannya? Sukuro es belaka, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa kami tiga bersaudara begitu mudah diintimidasi? Aku tidak percaya bahwa mereka masih akan menolak untuk menyerahkan Ice Spirit Tablet setelah kita membalikkan dunia mereka. Guntur yang meredam seperti suara terdengar, ketika sebuah menara seperti logam berdiri di belakang pria tampan yang menyihir itu. Bayangannya praktis menelan seluruh kelompok. Dia memiliki penampilan yang agak kasar, dan lengannya ditutupi bekas luka yang tampak menyeramkan. Hanya berdiri di sana menyebabkan aura tak menyenangkan memenuhi udara. Seolah-olah dia adalah harimau ganas yang monster, dan bahkan ruang itu sendiri mulai bergetar. Membalikkan dunia mereka bukanlah masalah, tapi bagaimana jika mereka terdorong ke dalam keputusasaan dan menghancurkan ice spirit tablet. Pria tampan yang memesona itu dengan dingin berkata, menara logam seperti orang canggung menggaruk kepalanya, dan tidak berani berbicara lebih jauh. Dia tahu betapa besar harga yang dibayar kakak lelaki untuk secerca harapan ini. Jika harapan terakhir ini hancur, dia benar-benar tidak dapat membayangkan pukulan seperti apa yang akan diberikan kepada kakak. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara kedua? Menara seperti logam bertanya dengan suara seperti guntur. Pria tampan yang menyihir itu tidak menjawab, tetapi hanya menatap pria di depan mereka. Lindung memiringkan kepalanya dan menatap gerbang es raksasa yang samar-samar terlihat di kejauhan. Dia terdiam lama sekali. Sebelum perlahan berkata, aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini. Jadi, aku tidak akan menyerah bagaimanapun caranya. Petik 2, kalau begitu, akankah kita mengambil tindakan? Pria tampan itu bertanya, Lindung tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, biarkan aku melakukannya kali ini. Kalian kembali ke Martial Realm. Baru-baru ini didirikan dan membutuhkan kamu semua untuk mengawasinya. Petik dua, kakak Lindong, kamu berniat untuk mengisi ke sendirian. Gadis hitam itu terkejut, dan buru-buru berbicara, tidak bisa melakukan. Sukuroes ini sangat kuat, sangat berbahaya bagimu untuk pergi sendiri. Petik dua, segera setelah itu, matanya yang cantik berubah sedikit beku. Ketika dia membuat gerakan mengepal dengan tangannya, dan sabit kegelapan muncul di dalamnya. Aura gelap dari yang pernah menjadi penguasa kegelapan meledak saat dia berkata, jika kita bergandengan tangan, bahkan suku Ice Spirit tidak akan berani mencoba sesuatu yang lucu. Kakak yang benar, hal yang paling disukai suku-suku kuno ini adalah untuk menggertak orang lain dengan keuntungan numerik. Menara logam seperti manusia juga bergemuruh, lindung melambaikan tangannya, kita tidak mungkin sepenuhnya jatuh dengan suku Roes. Selain itu, Huan-Huan adalah anggota suku, dan dia memiliki garis keturunan yang mirip dengan mereka. Jika aku pergi sendiri, situasi paling berbahaya tidak akan terjadi. Petik 2. Ketika mereka melihat wajahnya yang tegas, keempatnya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi membujuknya, dan pada akhirnya hanya bisa mengangguk. Lalu kita akan kembali ke Martial Realm. Jika ada masalah, segera kirimkan pesan kepada kami. Pria tampan yang menyihir itu menatap Lindong sambil perlahan melanjutkan. Kami adalah saudara. Kami akan mengikuti kamu bahkan jika kamu akan menghancurkan langit. Petik 2. Lindong tersenyum sedikit ketika dia menjawab. Jangan khawatir. Badai macam apa yang belum kita lihat setelah bertahun-tahun. Suku Belaka tidak bisa menghentikanku. Petik 2. Kalau begitu hati-hati. Pria tampan itu mengangguk. Tanpa basa-basi lagi. Dia mundur selangkah ketika cahaya mekar, dan menghilang bersama dengan menara logam seperti manusia. Kakak laki-laki Lindong, kami akan menunggumu di alam bela diri. Meskipun gadis berbaju hitam itu sedikit tidak bahagia, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk membuat keributan. Karena itu, dia juga berbalik dan pergi setelah berbicara. Saat mereka bertiga pergi, hanya Lindong dan yang lebih cantik dari salju tetap di puncak es. Lindung menatap wanita yang mengikutinya dari jauh ke bawah ke dunia seribu besar ini Tatapan minta maaf muncul di matanya Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa Sebuah tangan sedingin es menutupi mulutnya dengan lembut Jangan minta maaf Dia bahkan bisa mengambil langkah terakhir itu untukmu Jika kamu tidak melakukan ini Kamu tidak akan menjadi Lindung yang aku tahu Wanita itu berkata dengan lembut Kingzu. Tunggu aku untuk membawanya kembali. Lindong mengulurkan tangan. Dan memeluk pinggang ramping wanita itu ketika dia dengan lembut berkata di telinganya. Um, keindahan absolut di lengannya dengan ringan mengangguk. Segera setelah itu, dia mundur dua langkah. Tubuhnya yang mempesona berkedip. Dan dia juga secara bertahap menghilang. Puncak es sekali lagi menjadi sunyi. Lindong berbalik. Dan dengan kosong menatap gerbang es raksasa yang jauh. Dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi perlahan-lahan duduk. Dengan punggung bersandar pada batu sedingin es, ia dengan lembut menutup matanya. Ketika ingatan yang menyakitkan dan agak jauh perlahan menjadi lebih jelas sedikit demi sedikit. Seolah-olah itu telah digali lagi setelah tidak digunakan untuk waktu yang lama. Di tempat yang dikenal sebagai caotik dimensi di pesawat yang dikenal sebagai benua Tian Suan. Kaisar Imo telah merobek segel di antara pesawat.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 Semua kehidupan di dunia dalam bahaya, hari-hari akhir telah tiba, dan semua mulai putus asa. Gadis yang semua orang menaruh harapan terakhirnya telah mengumpulkan kekuatan dunia, dan menyerang tahap Ancestor. Tapi semuanya gagal karena kurangnya satu dorongan terakhir, di dunia yang penuh dengan keputusasaan dan teror. Gadis itu menangis ketika dia melihat dia tersenyum. Suaranya yang terisak-isak masih sejelas biasanya. Sebenarnya. Aku sudah lama tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya. Bahkan semua kekuatan ini tidak dapat memungkinkan siapapun untuk mencapai tahap Ancestor. Selain itu, peningkatan kuat dari tahap kultivasi seseorang akan menghasilkan dampak ekstrim. Aku saat ini tidak bisa lagi mencapai tahap Ancestor. Bagaimana bisa begitu mudah untuk benar-benar mencapai tahap Ancestor? Namun, itu semua masih dalam ekspektasi. Karenanya... Aku sebenarnya masih berhasil, karena aku tahu ini akan menjadi hasilnya. Aku menolak niatmu untuk menggantikanku. Maaf, aku tidak bermaksud mengabaikan usaha kamu. Aku tahu semua yang telah kamu lakukan. Maaf, aku sudah berbohong padamu sejak awal. Aku menyuruhmu memasuki benteng leluhur untuk menciptakan istana ilahi. Dan bahkan memaksamu untuk menjalani tiga kesengsaraan reinkarnasi. Aku benar-benar orang yang paling kamu benci. Pada saat itu juga, semua orang di dunia menyaksikan gadis yang terisak-isak menutupi mulutnya di langit Ketika suaranya yang terisak pelan bergema di seluruh area Kamu, apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Hatinya hampir hancur ketika dia menyaksikannya menangis Maafkan aku, aku hanya ingin kamu hidup Mata cantiknya benar-benar merah, air mata mengalir di matanya Ketika suaranya yang lembut memukulnya seperti guntur dia perlahan mundur, sementara suaranya terdengar di telinga semua orang di pesawat. Aku berdoa dengan jiwaku, dengan tubuhku, dengan jiwaku, dengan darahku. Aku memanggil roh-roh dunia, transformasi ilahi. Jalan leluhur, api biru es naik dalam spiral, benar-benar menelan tubuhnya. Saat suaranya yang agak tersedak perlahan-lahan menyebar. Maaf, aku tidak ingin melindungi dunia. Aku juga tidak ingin menjadi penyelamatnya. Tapi, aku ingin kamu hidup, Lindong. Terima kasih telah mengizinkan aku untuk jatuh cinta dengan kamu sebelum aku terbangun. Dan terima kasih telah memberi aku begitu banyak momen indah. Kamu membuatku mengerti, tidak peduli seberapa sedingin hati. Pada akhirnya akan ada waktu untuk itu berkembang. Kamu pernah bertanya padaku apakah aku adalah Ice Master atau Ying Huan Huan? Aku yang sekarang bisa memberitahumu, bodoh, Tuan Es. Aku telah menjadi Ying Huan-Huan selama ini. Di puncak es, lindung bersandar pada batu sedingin es. Saat suara isakan seorang gadis tampaknya melintasi waktu dan ruang dan menggema di telinganya. Dia perlahan membuka matanya, saat air mata mengalir di wajahnya yang ditentukan. Suatu sosok tampak muncul di depan matanya sekali lagi. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya, sementara kuncir hitam legamnya memantul dengan penuh semangat. Wajah cantik itu dipenuhi dengan senyum licik namun menyenangkan. Semuanya sama seperti bertahun-tahun sebelumnya ketika mereka pertama kali bertemu di Daosek. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap gerbang es raksasa yang jauh di ruang terdistorsi. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Saat kilat mekar dari telapak tangannya, naga petir melingkar di sekitar tongkat kaisar petir yang muncul di tangannya. Dia dengan erat memegang tongkat itu saat dia perlahan berdiri. Di matanya yang hitam ada tekad yang tidak bisa digoyahkan. Aku telah berjalan keseluruhan reinkarnasi hanya untuk bertemu dengan kamu. Tidak peduli apapun. Tidak peduli seberapa besar harganya. Bahkan jika aku harus naik ke langit atau turun ke kedalaman neraka. Aku akan membawa kamu kembali. Dan sekarang, aku di sini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.